Kisah-kisah nabi dalam Al-Quran. Mengapa di dalam Al-Quran disebutkan kisah para nabi? Kisah para nabi adalah bukti perjuangan penegak agama Allah Subhanahu wa Ta'ala pada zaman dahulu. Dari kisah-kisah tersebut, kita diharapkan dapat mengambil hikmah dari setiap kejadian. Contohnya: turunnya asap kepada kaum yang tidak memperdulikan seruan nabi asep asap itu adalah bukti keesaan Allah Subhanahu wa taala seperti banjir yang menimpa kaum nabi nuh alaihi badai topan yang menimpa kaum ad pada masa nabi hud alaihi gempa bumi yang menghancurkan kekayaan korun pada masa kenabian Nabi Musa Alaihissalam, lintar yang menbar setiap tahun madian pada masa kenabian Nabi Sueb Alaihissalam.